Pinang, ...siri dari Pulau Motiara. Pemanis kata selamat datang... ...awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kepada semua para hadirin... ...ke webinar Kebun Bandar Siri kedua... ...penyelenggaraan tanaman... ...yang bersiaran langsung di Facebook MyCropScience. Untuk sedikit tambahan... ...program webinar ini adalah sambungan... ...daripada Siri pertama... ...yang telah berlangsung pada 9 Oktober 2021 yang lepas... Program ini mempunyai banyak siri dengan tajuk-tajuk menarik, serta pengetahuan daripada panel-panel berpengalaman yang boleh anda sertai. Suka saya ingatkan kepada para hadirin, anda digalakkan untuk berkongsi link siaran langsung Facebook dengan menekan butang share di Facebook anda. Sebelum webinar ini bermula, ingin saya beritahu bahawa link borang e-sijil dan maklum balas akan diberikan selepas 30 minit program ini bermula di mana anda boleh dapati di ruangan komen Pada siri kedua ini, para hadirin dapat mengetahui cara-cara penyelenggaraan yang perlu dilakukan pada tanaman kesukaan anda seperti sistem sokongan, penjarangan tanaman cantasan tunas air dan banyak lagi Perkongsian siri kedua ini akan dibuat oleh Dr. Sarah binti Baharudin Buk kata pepatah tak kenal maka tak cinta maka saya akan menceritakan sedikit latar belakang Panel kita pada hari ini. Dr. Sarah binti Baharudin merupakan pensyarah di Jabatan Sains Tanaman, Fakulti Pertanian, Universiti Putra Malaysia. Beliau merupakan lepasan ijazah sarjana sains hortikultur ornamental, Fakulti Pertanian di University Putra Malaysia. Beliau juga merupakan uh, Dr. falsafah dalam bidang landscape horticulture di Landscape Department, University of Sheffield, United Kingdom dan kepakaran beliau adalah di dalam bidang horticulture landscape. Maka pada pagi ini beliau akan berkongsi mengenai penyelenggaraan tanaman. Maka tanpa melengahkan masa lagi, dipersilakan Dr. Sarah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk siri seterusnya webinar kelolaan Jabatan Sains Tanaman Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia. kalau minggu lepas Dr. Puteri Daroyanti telah pun berkongsi berkenaan penyediaan tanaman, pemilihan media, kita nak semai macam mana dan sebagainya. So minggu ni saya akan sambung aa, Dan kesinambungan dari itu Kita akan aa, uh, share lah hari ini Saya tak ada niat nak mengajar Walaupun saya pensyarah Tapi saya lebih suka untuk aa, Berkongsi aa, pengalaman saya Sebab saya pasti tuan-tuan dan perempuan aa, Di luar sana Yang bersama-sama kita live di Facebook ini Sangat-sangat banyak pengalaman aa, Jadi aa, lebih jauh daripada saya Jadi saya dengan rendah dirinya Ingin berkongsi pada hari ini ...apa yang uh, saya tahu mungkin boleh menambah sedikit sebanyak uh, ilmu kepada tuan-tuan dan perempuan. Um, so tanpa membuang masa lagi, uh, kita akan uh, melihat slide. Uh, slide hari ini saya ada sharing sedikit slide. So that tuan-tuan dan puan boleh uh, gunakan sebagai panduan lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So seperti yang diperkenalkan, nama saya adalah Dr. Sarah Baharudin... Uh, daripada Jabatan Sains Tanaman ataupun uh, di Facebook yang tanda-tanda ter perempuan follow tu Yang MyCropSains yang promo sikit uh, follow lah Facebook dan IG My Crop Science Jabatan Sains Tanaman um, Fakulti pertanian UPM Okey dan tajuk kita hari ini adalah penyelenggaraan tanaman Okey bila kita cakap pasal selenggara atau pembahas Inggerisnya maintenance uh, Kita selalu guna perkataan uh, maintenance kan apa-apa uh, sahaja uh, perkara yang kita lakukan atau yang kita buat Kita perlu lakukan uh, penyelenggaraan atau maintenance Kenapa? Kenapa kita kena perlu buat? Uh, yang pertama, bila kita dah tanam, of course kita nak memastikan dia subur ya, Memastikan uh, dia terus uh, subur dan sihat membesar Dan yang kedua adalah kita nak pastikan dia seragam ya, Keseragaman, kita tak nak ada buah ...jambu kita kecil, ada sayur kita yang berdaun lebih kecil, ada daun yang besar, tidak seragam. Jadi kita perlu serenggara dengan baik supaya tumbesaran mereka seragam. Okey, dan juga kekemasan tanaman. Kita nak pastikan kekemasan tanaman. Kenapa kena kemas? Kita tak boleh konsepnya tanam, tinggal dan tuai. Tak boleh pakai konsep tu. Kita kena tanam selenggara baru kita boleh tunggu dia besar dan tuai. Uh, ada is why, ada sebab dia kenapa kita kena jaga tekan masa tanaman Dan saya akan terangkan sebentar lagi Dan pada akhirnya, uh, at the end of the day kita nak hasil yang berkualiti InsyaAllah, jadi kalau kita buat semua-semua penyelenggaraan dengan baik uh, InsyaAllah lah kita dapat hasil yang berkualiti Of course, semua orang yang menanam itulah yang impian dia kan So, hari ini kita akan tengok uh, a few things which is sembilan uh, cara. Uh, tapi jangan risau, it will be very fast. Uh, saya akan juga sokong uh, hari sharing saya hari ini dengan beberapa video untuk tuan-tuan dan puan tonton. Uh, walaupun kita tak dapat berada di depan mata, eh, kita hanya buat di webinar Tapi kita saya akan cuba memastikan tuan-tuan dan puan, -puan, puan faham dan dapat apa yang saya nak share pada hari ni. Eh. Uh, okay, supaya so kita akan tengok junjung tanaman, kita akan tengok cantasan tunas, penjarangan, siraman, uh, benda basic. Tapi ramai yang buat salah. Uh, pemasuan semula, enerransi dan pertumbuhan, uh, benda bungaan berbantu, menyapur buah, mengawal rumput dan membaca tanaman. Uh, suka saya ingin tekankan di sini, kita akan bercakap tentang laman uh, tanaman di laman ya. So, kalau uh, bukan tanaman di ladang dan sebagainya Sebab kita fokus kepada laman da, laman anda kan Jadi uh, tanaman ni kita fokus kepada sayur-sayuran uh, Dan juga bunga bungaan uh, Dan uh, tanaman hiasan uh, Dan juga uh, tanaman yang uh, short term crop Ataupun tanaman berjangka pendek uh, Okay Okay uh, One of the maintenance yang kita perlu tengok adalah Pemasangan jujong tanaman eh? Aa, kita kena pasti apa jenis tanaman kita, apakah jenis junjung kita aa, Bukan semua tanaman boleh guna junjung yang sama Tentukan peralatan yang kita nak guna untuk membina junjung dan bahan membuat junjung Dan kita aa, lakukan pembinaan junjung Okay, jenis tanaman sayuran yang biasa kita aa, perlukan sistem junjung aa, Biasanya, commonly ya, aa, commonly adalah seperti limun, petola peria, kacang buncis, uh, kacang uh, kacang panjang, kacang botol dan rock melon. Ah uh, ni semua tanaman hmm. memanjat. Ah uh, jadi dia perlukan junjung ataupun sistem sokongan. Okey, sistem sokongan ni digunakan untuk apa? Ah uh, kita macam bukan saja sahaja nak cacap buluh dan uh, ikat pokok tu dan make sure dia memanjat uh, dekat sokongan yang kita bagi tu. Ada uh, sebab dia uh, Sebab dia kenapa Kita nak bolehkan cahaya dapat cahaya matahari Kalau dia di bawah nanti dia kumpul Lepas tu dia overlap Lepas tu yang bahagian bawah tu kuning Dan sebagainya Sebab apa sebab dia tak cukup cahaya Orang lain boleh buat makanan Dia tak dapat makan, Tak boleh buat makanan sebab Pokok kan perlukan cahaya untuk buat makanan dia Jadi dia haruslah Diberi sokongan Supaya dia ...dapat cahaya matahari yang mencukupi lintas, dia boleh buat makanan dia. Mengelakkan pokok daripada menjala ke merata tempat aa, juga. Kita tak nak dia melata sebab kita nak dia go upright lah ke atas. Aa, memudahkan kerja-kerja penjagaan dan memungkuk hasil. Aa, bayangkan kalau semua dekat atas tanah, aa, jenuhlah kita. especially orang yang sikit-sikit belakang tu kan aa, memang tak sesuai betul. Jadi kita kena berikan sokongan aa, pada pokok kita ya dan juga of course mengelakkan daripada tumbang as dia grow as dia membesar dia akan semakin berat. Ah nanti bila tomato dah keluar gugus-gugus buku -buku ah bila rock melon dah membesar kan jadi semua tu akan menyebabkan dia mudah patah dan tumbang sebab itu diperlukan sokongan. Okay, biasanya asisten uh, sokongan yang digunakan di Malaysia adalah Kayu panjang, kayu junjung dan sistem trellis uh, Di sini juga nanti kalau siapa ingin dapat uh, slide saya ini Bolehlah tengok uh, ini famous-famous blog uh, yang share tentang Pemasangan sistem junjung uh, okay, Kita sokong juga blog-blog pertanian ni. ini okay, Memberi sokongan okay, Junjung ada beberapa jenis uh, Sorry, sokongan ada beberapa beberapa jenis uh, Kita punya junjung, para dengan pagar So kalau junjung, pokok yang sesuai kacang buncis, kacang panjang aa, Kalau aa, para, aa, seperti timun, peria, petola dan kalau berpagam ni tomato aa, Dan kadang-kadang cili eh Okay, ini, aa, ini satu lagi, aa, ini ilustrasi untuk lebih nampaklah kayu junjung, kayu tunggal aa, Ada juga yang kita cacat kayu tunggal, sokongan para dan sokongan berpagam Okay Alright, kita kenalah bila kita tengok pokok kita dah cukup besar, dia dah nak start Dia dah keluar daripada pasu, polybag atau pasu kita ataupun tanah Dia dah start nak ke ke arah kanan dan kiri, make sure kita bina junjung So ini ada junjung berganda, ada junjung tunggal Yang ini kita ikat junjung tunggal dan kita rentang tali dan kita tarik dengan tali rafia Begitu juga ini rock melon ya Aa, dan juga tomato aa, Kita gunakan, aa, kita rentangkan wayar and then kita tarik dengan tali uh, rafiah Macam tu, okey? Ni pagar, yang berpagar, pokok yang berpagar aa, Dan yang bahagian atas tu para eh Kalau macam pokok yang buah dia memanjang lah biasanya Macam petola, timun dan sebagainya Elok kita buatkan para, okey? Kalau saya nak cerita salah satu teknik dia, dia tak sempat sejam So, banyak main yang kita kena cover hari ni So, kalau nak tengok dekat YouTube, ada banyak sangat video-video Untuk how to build sistem sokongan Bagaimana nak membina sistem sokongan ya? Okey, yang seterusnya adalah cantasan tunas. Ah, ini orang selalu lupa bila dia tanam pokok sayur lah biasanya kan, dia akan ah, lupa untuk buang. Dia rasa macam dia patut biar je pokok tu. Oh, tiba dah keluar dah, apa cili. Ada yang complete kenapa cili susah sangat nak keluar bunga, ada ah, punya buahnya kan, chilinya tu. Kenapa Uh, kita kena make sure kita buang uh, tunas air dia uh, Kenapa kita kena buang tunas air dia uh, Kita akan uh, tengok video sekejap lagi Kita akan tengok uh, video berdurasi Bawa 5 minit macam tu uh, Berkenaan cantasan tunas air Video ni boleh uh, dia close up dengan lebih dekat So tuan-tuan dan perempuan boleh tengok dengan lebih clear uh, Dan lebih baiklah. Okay, cantas tunas air, kita kena kenal pasti bahagian tanaman, bahagian mana yang nak buang tu, tunas air tu dekat mana, kan? Aa, tapi sebelum kita buat uh, cantasan tunas-tunas air ini, kita kena rawat peralatan memotong. Ini juga satu bentuk maintenance. Tips, kan? Eh? Kita beli skatius di Mr. DIY, kan? atau di mana-mana kan? eh sorry Lotus ke Giant ke, kan? tapi kita tak tahu macam mana nak jaga. Kita guna-guna, kita dah poto-poto-poto kok, kita gantung je, atau kita letak je. Ah kita tak boleh buat macam tu. Kita harus rawat peralatan kita. Okey, cara dia bagaimana simple je. It's a three steps sebenarnya. Ah kita kena bersihkan seketia dan gunting selepas setiap penggunaan. Kita basuh, aa, buang tanah-tanah, kita -tanah, getah, getah semua kan. Lepas tu kita tajamkan uh, pemotong kita secara berkala sebab dia kan cutter Dia kan uh, skreatius tu untuk potong pokok kan, potong dahan kecil dan sebagainya So kita kena asah dia sebab dia macam pisau, macam kita asah pisau kat dapur tu uh, And then kita sapukan minyak secara berkala untuk melindunginya daripada karat dan hakisan uh, Kita uh, uh, especially kalau pokok tu ada ketah banyak So lepas kita basuh, kita dah buang semua tanah-tanah apa benda uh, yang melekat-lekat dekat situ uh, apa Kotoran-kotoran uh, And then kita bersihkan uh, Kita keringkan And then kita ambil minyak And then kita minyakkan uh, Sketius kita uh, That way Sketius itu akan tahan lebih lama Dan uh, kalau kita asah dia rajin-rajin uh, Dia akan uh, bertahan lama Dan kekal tajam Okay uh, So satu lagi Kenapa kita kena rawat Sebab kita tak mahu Membawa penyakit pokok dari pokok uh, Yang batch ni kepada batch seterusnya Contohnya, macam virus, kalau kita tak basuh tangan, kita tak sanitize pokok kita, uh, sorry, tangan kita kan, kita boleh bawa, uh, kita boleh tularkan kepada uh, orang lain kan, kepada uh, orang yang seterusnya kita jumpa. Sama juga dengan pokok. Kalau kita tak uh, handle pokok tu dengan bersih, terutamanya pokok cili, eh, pokok cili sangat sensitif. Dia senang naik virus, virus mozak yang tiba-tiba daun dia macam adu urat-urat itu. Uh, dia tak boleh... Um, apa kita panggil, handle dengan peralatan yang tak bersih. Aa, dan juga kita kena potong dan rawat bahagian tanaman dan juga lupuskan sisa cantasan. Kadang-kadang so, bahagian yang kita cantas tu adalah bahagian yang sakit. Aa, bahagian yang tiba dah naik ulat lah, dah naik kulat lah, dah naik sakit penyakit pupuk. Aa, jadi kita kena gunakan alat yang bersih. Tangan kita pun sebaik-baiknya kita sanitize dan juga aa, selepas kita habis aa, cantas semua tunas-tunas tu, kita haruslah lupuskan. Kenapa? Kenapa kita kena lupuskan? Kita kena elakkan penyakit dan sebab kita nak elakkan penyakit dan pertumbuhan mikroorganisma. Kenapa? Sebab dia macam ni. Kalau kita rasa macam setengah orang kan potong. Lepas so tu kita biar je lah kat lantai tu nanti untung-untung dia akan jadi kompos kan. Ramai orang hmm. fikir macam tu. Kompos hmm. tak secepat itu ya tuan-tuan dan perempuan. Bila jatuh tu uh, situasi catatan tu. Ia akan menjadi perumah kepada mikroorganisma Maka kalau kita tak kutik, kita biar je dekat bawah tu uh, Nak buat uh, mulching lah katakan Uh, kita uh, sukupan koron-koronnya uh, dia akan jadi perumah sebab dia basah dan di fresh lagi jadi dia akan jadi pos yang sangat baik untuk mikroorganisma elok-elok pokok kita sihat dia akan jadi sakit uh, sebab apa? sebab kita tak nak lupuskan sisa kita uh, jadi make sure sebelum kita buat cantasan bawa beg plastik satu Ha, botol masuk haputo masuk puto masuk jangan biarkan merata-rata atau di lantai atau di sekeliling Aa, polybag itu jangan sekali-kali ni, alright? Okay, so kita saksikan uh, satu video untuk belajar bagaimana nak membuat cantasan dunas air. Okay. Mengacuh dan uh, salah satu. Okey, kita dah siap tanam, daripada setiap hari tu kita dah kena selama baja, meracun, dan salah satu, salah satu, kita dah melakukan kuning. ni. Bila kita dah banja, kita dah racun, kumpul dengan gemuk, kita kena buat buling kuning, kuning ni maksudnya kita tuang penas air yang sebut tahun kukul. Okay, dalam masa tiga puluh hari maksudnya sebulan, selepas kita tanam, kita perlu buang penas air. tunas air yang sebut Bantam, batang tak mengukur. Bang. Kalau tak kena tunas ai, angkat tangan. Pokok oh, ramai tak kenal. Okey. Ah, air ada juga. Batang yang tunggul, pucuk ataupun tunas yang tumbuh di batang-batang utama. Okay. Pada batang utama sebelum cabang Y, kalau tuan-tuan tengok pokok ada ni, semua ada cabang Y. So sebelum cabang Y tu akan ada selor daun, betul tak? Okey. Ini pokok kita pindah tadi ya. Setiap tahun ni esok akan keluar tunas, itu yang dipanggilkan nama tunas air, yang jadinya macam ni nanti. Makai tegak dah semua ni. Makai tegak dah semua ni malas. Okey. So ni nama dia tunas air, yang tumbuh di celah-celah tahun sebelum cabang way. So tunas air ni kita perlu buang, tak boleh simpan. Okey. Setiap berengkah tahun ni akan keluar tahun dengan tunas. So, setiap tunas tu kita perlu buang dalam masa tempoh 30 hari selepas tanam Maksudnya daripada start kita pindah 7 hari tu, seminggu selepas tu kita dah mula-mula pantau. Bila sebab ada yang tunas, keluar awal ada yang keluar lambat So, bila kita boleh buat secara berperingkat So, mulakan dengan minggu pertama untuk buang tunas air sahaja Daun tua ni jangan buang, faham? Daun utama ni jangan buang masa buang tunas air ni Buang tunas air sahaja Sampai ke cabang Y okey? Lepas 14 hari nanti Akan keluar cabang Y So bila dia dah besar, 14 hari dia akan keluar cabang Y So kita akan stop buang tunas sampai Bawah cabang Y sahaja ha, Bawah cabang Y ni Bawah cabang Y ni semua kita akan kena buang Daripada pangkal sampai ke atas Kita kena buang okey? So kita tinggalkan daun tua sahaja Tinggalkan daun tua saja sampai umur dia 30 hari Pokok kita usia 30 hari maksudnya tuan-tuan kena cantik Bila pindah berapa hari, so kena ambil tahu semua tu Jangan tuan ingat tanam tinggal je Okay? So bila dah lepas 30 hari baru kita boleh buang daun tua Okay? Baru kita boleh buang semua daun tua Bawa cabang Y sahaja Nampak eh, Bawa cabang Y sahaja untuk tempoh 30 hari Sebab apa kita tak buang waktu masa kita buang tunas tuna, uh, tuna air ni Sebab masa tu pokok ni tak banyak lagi macam ni Dia punya dahan tak banyak, daun dia tak banyak So daun-daun ni lah yang akan proses makanan untuk pokok ni Kalau awal kita dah buang, kita dah tak ada sumber untuk proses dia punya makanan So selepas 30 hari, cabang Y akan pecah Daripada 2 mungkin kepada keempat, <coughs> 6 dan seterusnya Sebab selepas 30 hari je kita boleh buang daun <coughs> 2 Okey, faham kan yang tak pernah? Okey, bila nak habis buang daun tua, batang kita dah litir macam ni rumah pokok-pok akan sederhana meningkat sejak sabang ni akan kena buah Tuan dapat? Sejak akan ada buah Untuk kuning, untuk mencantikkan pokok untuk menyimatkan baja, untuk mengurangkan populasi serangga kita perlu buang semua daun tua yang sudah ada, buah Selepas 30 hari Selepas 30 hari kita pruning, kita dah boleh tak buang sikit-sikit semua daun yang ada, buang okay. Semua daun tua ni kita boleh buang Lagi mana nampak buah ada daun tua, kita boleh buang Sampai sampai mana? Sampai mana? Sampai kita jumpa Kawai, kita jumpa Potik yang berbunga Jangan buang Potik yang berbunga macam ni, jangan buang daun dia Sebab dia perlukan daun untuk proses dia punya makanan tapi bila dah ada protek macam ini walaupun dah tercok and keluar ni Maksudnya dah tuun, dah tua Maksudnya dia dah terlihat untuk di buang Masa bunga dah bunga dah kan? bunga, korang buang, kemungkinan protek tu akan buang Okay, so macam ni dah ada satu, tuun, kita boleh buang Okay, so pokok kita akan kurang daun tua Bila kurang daun tua, proses pemakanan fokus dekat pokok yang mereka akan seterusnya maksudnya cabang yang seterusnya dia akan naik ke atas ke atas dan ke atas sebab buatkan setiap pokok cili yang kita tanam, ambil dia akan mengeluarkan menjadi <tuh> kurang 200 cabang Y, white 200 cabang pecahan dia kiri dan ke kanan so kita kena jaga dia punya perkembangan baja dia dengan cara dia kuning macam ni buang tunas air dan buang daun tua. pada tahun tua ni kalau tuan-tuan simpan boleh bersama-sama tangan. So dia ni yang akan makan baja banyak So rugi, so pokok tak dapat makan Dia dapat makan So bila kita dah buang Pokok pokok kita pun cantik Bila cantik, bila cantik bila tak kita akan kita duduk Sebab apa? Sebab serangga duduk kat mana? So, bawah daun So bila, bila tadi tuan-tuan tengok mata pulang bawah Gelap kan? Pokok dia kan? Penuh dengan daun Tapi bila kita dah buang daun, -daun ke daun kuning Pokok-pokok ni jadi, jadi Cantik So serangga pun tak ada tempat nak berjawab Buah kita pun cantik, kita boleh nampak Buah kita lagi tidak takut. Baru oh, kita rasa takut dengan apa yang kita tanam Kalau tak kita tengok gelap kan, bila kita dah daun, wow. Rupanya di sebalik daun tu ada buah-buah yang bercutai oh. Laki dengar buah berjuntai. Okay, so macam inilah keadaan pokok lepas kita pruning. So kita perlu buang apa? Dua benda kita kena buang. Apa dia? Kedua air. Kedua air. air. Terhid, buang sebelum bila? Sebelum cabang uai, naik. Sebelum 30 jabang hari. Haa. Ah, banyak dia, sampai cabang uai saja Sebab lepas cabang uai dah tak ada tanah dah. Yang ada dah tanah, cabang-cabang yang akan menghasilkan, buang. Mata. tak? Oh, ah, so dah kita boleh buang Lagi mana kita jumpa potil yang dah buang-buang Macam ni satu pun dah boleh Macam ni ada bunga lagi, takkan lagi buang Esok dia dah buang, baru kita boleh buang Jadi kita buang ke semua dia? Haa Tapi bila dah tinggi, jadi jarang orang buang lah Sebab so, apa? Kita, kita, jadi kalau patah dengan dia punya, buang ada sekali So, betulnya untuk peringkan pertama je kita akan buang Okey? tapi bila kita senikan kadang-kadang kain sini bila kita pruning kita tepat dah ada pembedahan kita dah rugi guys lebih lebih 10 biji sebab tunas ni cabang tadi yang batang tu dia akan pecah lagi tu dua dia akan pecah lagi dua sebab sepanjang umur dia usih dia 6 bulan dia akan sikit tumbuh dan pecah. Lagipun pokok tuan-tuan tu tak sakit macam yang kita bagi contoh dalam peles tadi. Kalau pokok mangsa tu ya nanti dia akan stop. Tapi kalau pokok yang sihat dia akan tak akan berhenti luas pokok sampai ke peringkat dia dah tua baru dia akan stop. Okey, ada apa soalan pasal pruning? Senang aja kan? So benda pruning. Okey, tu dia. Ah, cantasan tunas air ya. Uh, dan juga uh, sekali dengan pruning daun tua. Uh, itu contoh yang kita berikan tadi adalah untuk uh, pokok cili. Uh, ramai orang nak cuba tanam pokok cili kan? Begitu juga lah pokok-pokok sayuran lain, pokok-pokok uh, terung. Uh, so kalau kita buang dia punya tunas air, dia akan lebih besar saiz buah-buah terung dia tu. Uh, dan juga kualiti uh, buahnya uh, lebih baiklah. Uh, okay? tu so that's why. Ah yang cabang Y, cabang Y tu I tu contohnya iaitu cabang pertama, cabang utama dia akan tumbuh daun-daun di bahagian bawah ya, tunas-tunas air ini, daun-daun kecil yang di sepanjang batang utama sebelum dia pecah kepada cabang pertama dia tu, ah itulah yang kita buang. Ah okay? Lepas tujuh hari, lepas minggu kita boleh nampak dah uh, Bila dah ada pecah bawal tu dah keluar tu dah boleh monitor dah uh, tunas air tu Okey, uh, okay. seterusnya kita tengok penjarangan pula uh, Penjarangan ni, apa tujuan dia? Uh, penjarangan ni apa? Penjarangan ni pembuangan anak benih Pokok yang terlalu rapat antara sesama lain uh, Lepas tu tanaman, uh, kita nak bagi ruang untuk tanaman yang ada uh, Dalam penyemayan, biasanya kita akan semai secara berlebihan So, after dia dah besar semakin dia besar penjarangan perlu dilakukan supaya populasinya tidak terlalu padat hasilnya lebih maksimum ah dia uh, sebenarnya kita tak nak dia berebut-rebut nutrien sebab itulah kita tak boleh kita uh, kita tengok biji sawi tu kecil je kan kadang-kadang kita tabu je lepas tu penuhlah kat situ tapi yang besarnya tak banyak pun dan juga dia tak tak, tak gemuk pun daun-daun dia kenapa Sebab kita tak lakukan penjarangan, ha, okay? sebab kita nak dia, hasil dia macam yang kita beli dekat Pasar-pasar uh, raya, pasar-pasar tu kan, pasar-pasar pagi tu kan uh, Jadi kalau kita tak jarangkan dia, dia tak akan jadi sebesar itu Okay, so kita nak kurangkan anak bernih pokok bersaing untuk dapatkan cahaya, air dan nutrien Dan menentukan tumbesaran yang sekata dan hasil yang lebih tinggi Okey, so kita kena kenal pasti penjarangan, aa, tentukan bahan dan peralatan, lakukan penjarangan dan lupuskan. Jangan lupa lupuskan. Okey, teknik dia boleh, kita boleh cabut aa, anak benih yang tidak dikendaki atau mengupahnya dengan cara yang sangat berhati-hati, make sure akarnya sekali. Nanti kita akan tengok satu lagi video pendek. ya Memotong pangkal ataupun cara yang kedua adalah potong pangkal batang anak benih yang tidak dikendaki dengan menggunakan Pisau yang tajam dan bersih Nah, Kadang-kadang ada orang suka yang pisau kata Kata yang bersih biasa tu kan ah Itu beli je boleh pakai buang Okay ini teknik penjarangan yang betul ya Untuk especially untuk sayur-sayuran Dan juga kita boleh apply untuk tanaman hiasan juga Ah, Dia sama je Okay siram pokok semayan hingga mediumnya lembab Tandakan lubang penanaman dengan jarak yang sesuai Atas batas gali lubang sedalam 8 hingga 10 cm lebih kurang Uh, gunakan sudip tangan nak keluarkan uh, anak benih bersama segumpal tanah. Uh, together with the soil, uh, ada akar dekat dalam soil tu. Okey, seperti gambar A dan B. Lepas tu tanam anak benih dalam lubang penanaman dan padatkan uh, dalam gambar C. Kita padatkan. Tips, jangan tekan sangat-sangat. Padatkan tu macam light je. Uh, tekan sikit je. Contoh. Uh, Uh, okay, just to make sure dia duduk tegak ah uh, dan dia tak sengit-sengit dan dia tak lepek sangat ah uh, so kita bagi dia padat sikit ah uh, supaya dia kekap ah uh, tapi jangan terlalu padat sampai air nanti kalau siram pun dia tak boleh nak turun ah uh, udara akar pun tak boleh nak membesar akar pun tak boleh nak mencari ruang untuk pengudaraan ah uh, jadi itu dah salah dah satu jangan padatkan terlalu padat uh, just a little bit of pressure macam tu Siram dan beri tuduhan pada anak benih yang baru diubah. Jangan terus-terus letak dekat bawah tu. Sebab dia baby lagi kan. Uh, tapi kalau sayur, uh, usually kalau kita boleh bagi tuduhan, baiklah. Tapi tuduhan tu bukanlah sampai tak ada matahari. Tapi ada sesetengah yang boleh sahaja terus di bawah. Okey, ini pengubahan anak benih Kalau kita tanam dalam uh, kotak semayan yeah, yang uh, seperti dalam gambar. Juga kalau tuan-tuan dan perempuan menanam, ha, menggunakan uh, penanaman hidroponik. Pernama hidroponik ni pun sama juga kadang dalam satu span atau rock wool tu kita semai tiga empat biji benih untuk untuk you know kadar keberjayaan yang lebih tinggi kan Tiba-tiba tiga-tiga tiba, tiba, tumbuh keluar aa, Jangan sayang-sayang kena cabut aa, tinggalkan satu yang paling sihat aa, okay? Yang dua yang buang tu ikutlah nak tanam dalam pasu lain Boleh nak nak nak buang pun boleh sebab dia kecil lagi kan Uh, jadi uh, biarkan satu yang sihat itu hidup supaya dia dapat full size uh, dan sihat Okay, okay. Uh, So kita tengok lagi satu video uh, Insya Allah ni tak selama yang tadi Tapi uh, berkaitan dengan teknik penjarangan yang betul Okay hari ni uh, cikgu nak duduk macam mana nak buat uh, teknik penjarangan So penjarangan ni maksudnya kita nak jarakkan sayur yang tumbuh rapat ni Bagi dia gemuk jadi kita nak jarakkan, so uh, peralatan yang kita nak gunakan uh, yang sudik yang pak raja pegang tu so sudik tu kita guna untuk uh, korek kita punya pokok so tengok macam mana, kita akan ambil tanah dia sekali ke bawah okey uh, kita angkat macam tu so uh, kalau tengok dia punya pertumbuhan uh, anak pokok tu tak terjejas bila kita angkat dengan sudik tu boleh nampak dia punya akar dia akar dia uh, masih tergantung dekat sudut. Okey, lepas tu kita akan bawa dia ke plot yang okay, uh, sekarang ni ada satu pokok yang telah diserang oleh ulat. Jadi kita nak tukar pokok ni, kita akan gantikan pokok yang kita nak buat penjarangan tadi tu. Okey, Pak Raja akan korek pokok ni. Uh, dia telah diserang oleh ulat sebab kita pakai kita 100% organik. Okay Jadi biasalah ada yang diserang ulat. Lah. Jadi, kita gantikan dengan pokok yang kita dah ambil daripada plot yang tadi tu. So, kita akan masukkan kat sini. So, teknik dia sangat mudah. Tapi, uh, kalau terbaiknya waktu pemindahan adalah pada waktu petang. Uh, tu pemindahan anak-anak uh, pokok ni. Jadi, uh, nampak uh, dah cantik. So, ini adalah pokok uh, Pak, uh, Pak Choi, batang panjang. Jadi, kita akan Siram dia dengan air Selepas kita buat penjarangan Jadi uh, Selepas kita buat penjarangan Wajiblah kita siram dengan air eh. Alright Itu uh, saja teknik penjarangan Okey, Itu dia teknik penjarangan uh, Mudah saja. Yang penting Jangan lupa Ambil sekali dengan uh, Tanahnya uh, Sedikit tanah Dan kita uh, Kita tanamkan dia Dengan jarak yang uh, Sesuai Supaya dia boleh Uh, tumbuh dengan optimum ya? Ok, seterusnya Teknik siraman Ah, uh, Teknik siraman ni lah, Ramailah orang yang tak sure sebenarnya uh, Bila kita nak siram dengan betul uh, Bila time yang sesuainya uh, Sebaik-baiknya Teknik siraman ni adalah pada waktu pagi uh, Ok Kita siram between 6 uh, to 8 uh, Ataupun 6 hingga 8 pagi uh, Kalau uh, Tak sempat katalah nak pergi kerja Tak sempat nak siram pupuk dah dan uh, boleh siram petang lepas balik kerja dan 5 hingga 6 Tapi jangan sampai lebih daripada pukul 6 Jangan sampai dah gelap baru siram Sebab uh, even uh, kalau kita siram petang pun Kita kena siram secara minimum, jangan Banyak-banyak sangat Janji dia dapat minum air uh, Untuk hari itu Tapi uh, jangan terlalu banyak Kalau siram pagi banyak tak apa uh, Sampai dia penuh-penuh tu tak apa Kalau petang jangan terlalu banyak air Kenapa? Sebab pada waktu pagi kita siram Uh, dia akan ada matahari dan tanah itu akan mengering, dia akan diserap dengan optimum uh, Pokok pun dah ready nak buat makanan masa itu uh, Jadi memang uh, adalah, uh, kalau adalah tanah tu kekal lembab je Whereas kalau kita siram pada waktu petang, nanti tanah tu masih lembab dan kekal lembab selama berjam-jam ini akan menyebabkan, sebab dia tak panas, tak ada percaya matahari So, dia akan menyebabkan pokok itu senang sangat sakit Dia senang sangat uh, dijangkiti penyakit terutamanya mikroorganisme lah uh, Kulat, bakteria, kadang tu uh, apa serangga-serangga pun banyak dan sebagainya kan uh, Jadi, uh, kita the best adalah siram pada waktu pagi, okay Siram terus dekat permukaan tanah. Aa, ada orang siram atas daun ya? Ingat macam nak bagi makanan terus atas daun. Nak bagi dia minum terus. Tak, tak tuan-tuan bapak -tuan, Air disiram oleh akar ya. Jadi kita kena siram atas permukaan tanah. Alright. Dan jangan biarkan tanah kering sangat. Aa, kering sangat pun tak boleh juga. So kita nak tahu macam mana. Aa, terutamanya kalau, okay. Kalau tanaman sayur kita siram setiap hari. Ada orang tanya saya. Uh, dua hari sekali ke? Sehari sekali. Uh, pada saya, saya ikut cuaca. Kalau hari itu panas sangat-sangat, uh, saya buat dua kali. Kalau hari itu uh, taklah terlalu panas tapi taklah mendung sangat, uh, kita buat sekali je cukup. Uh, kalau dah hujan, dah siram, uh, lagilah tak payah. Uh, tu kalau yang terbuka lah, kalau yang tertutup. Uh, siram sehari sekali pun cukup sebenarnya bagi saya lah. Uh, Okey? Uh, kalau tanah tu macam mana kita nak tahu tanah tu kering ke tak? I uh, this a plan untuk tanaman hiasan juga kita gunakan jari eh kita masukkan tanah, tangan uh, jari kita ke dalam pasu tersebut dekat dalam media cocok dia and then kita tengok kalau melekat lagi tanah-tanah tu dekat tangan kita maknanya masih lembap. Ah uh, tapi kalau kita eh uh, cucuk jari kita tu And then dekat tangan kita tu dah tak ada apa-apa dah Dia tak ada apa-apa yang lekat kat, dekat jari kita ah, Itu namanya dah keringlah lepas tu ah, Tengah pokok-pokok hiasan ah, di laman anda Dia tidak boleh terlalu basah Sebab nanti kalau siram terlalu kerap Dia akan raput batang ah, Pun tak boleh juga ah, Jadi uh, the take home message Ataupun message yang saya ingin ketengahkan di sini Adalah kenalilah pokok anda Apa yang tuan-tuan ah, dan puan-puan tanam apa PL dia? Apa perangai dia? Apa dia suka? Apa dia tak suka? Ha, sekarang ni kan kita era internet kan? Kita boleh cari dalam handphone, Google je ha, pokok ni. Suka air ke tak suka air? Ha, banyak air ke sikit air? Matahari nak banyak ke nak sikit? Ha, boleh direct ke tak boleh direct? Ha, nak kena teduh ke tidak? Ha, macam tu. So kalau kita kenal pokok tu, ha, kita lagi pandai lah menjaganya. Sebab tu kadang-kadang bila saya siram, okey, section ni jangan siram. Air ni tak boleh banyak-banyak. Saya siram selang, selang, selang sehari. Seksyen ni kena siram, ha, macam tu. Ha, kalau bunga, kadang-kadang orang ingat siram bunga kerap-kerap, bunga banyak. Ha, bunga kena siram, ha, pokok bunga kena siram. Tapi kadang-kadang, kalau tuan-tuan pun nak tahu kenapa musim panas bunga keluar sangat banyak. Sebab pada waktu musim panas, bunga pokok kita stres. Ha, dia cukup stres baru dia akan induce bunga, baru dia akan terangsang untuk keluar bunga. Kalau kita asyik siram-siram, siram-siram. Siram, siram, siram, siram. siram kadang-kadang pokok kita mabuk daun kan? Dia terlalu banyak. Nutrien terlalu banyak. Air, dia macam ah bila masa dia nak stres dan dia tak nak keluar-keluar. So kadang-kadang kurangkan siram. Kalau dua kali sehari, jadikan sehari sekali. Macam tu. Sebenarnya pokok kita kuat dari yang kita sangka. Hmm. Cuma jangan bagi dia kering. Okay? Uh, dan juga guna sungkupan untuk kekalkan -kekal kelepapan uh, uh, Setengah orang macam malasnya kalau tanaman berpasu tu Malasnya nak cabut weed banyak sangat kerap kan uh, Gunalah sungkupan Okey, Sungkupan tu sudah ada banyak-banyak bentuk sekarang ni uh, Kita boleh sungkup dengan yang paling famous dengan kukuh fiber lah uh, Yang minggu lepas Dr. Edda terangkan uh, Boleh jadi media juga tu kan uh, Yang dia uh, jual dalam uh, bentuk yang padat tu Okay Okay, bermasuan semula. Uh, apa tujuan kita pasukan semula? Uh, ni antara maintenance yang penting juga. Kita kena bekalkan media memasu baru yang untuk bagi dia lebih banyak nutrien. Uh, kita nak bekalkan lebih ruang. Uh, kita kena pasukan semula. Pokok tu dah besar. Kita kenalah bagi dia rumah yang besar sikit. Takkanlah kita nak biar je dari dalam tu. Dia tak boleh nak besar. Dia macam... Uh, kita bayangkan budak yang uh, baju dia dah ketat, uh, tapi kita tak nak kena ganti baju dia, anak kita ke, adik uh, kita ke, kan? Uh, so, uh, sebab tu kita kena ganti kita punya pasu. Sama juga sebab dia dah besar. Uh, so, nak bagi lebih ruang dan juga kita nak baiki sistem saliran dan pengudaraan dalam media kita. Uh, so, dia tak adalah congested sangat atau tersesak macam nak pergi mana ni, dah tak boleh pergi mana dah, dah tak ada ruang dah. Uh, kesian kat dia, kan? Uh, sebab dia berhidup. Alright, bila perlu dan apa simptom dia? Okay, kalau kita tengok media kita keras dan padat uh, menunjukkan sistem saliran perlu dibaiki. Uh, dia kalau keras macam, dia macam tekan-tekan pun tak nak masuk kan. Uh, itu macam okay, dah padat sangat ni. Uh, pasu yang retak kena ganti juga of course sebab nanti air akan sip through ya, eh. dia akan bocor, air tak diserap. Tak sempat serap, dah pecah, uh, dah keluar airnya. Ataupun bila air bertakung atau permukaan siram je bertakung. Siram je ah Itu something wrong. Kena ganti pasu. Ah, sebabnya nanti lama-lama-lama-lama dia asyik terendam je kan. Dia akan repot akar dia. Once akar repot, the whole plant will die. Seluruh pokok tu akan mati. Okay, and then begitu juga air yang turun terlalu laju. Kalau kita siramkan, ya Allah tak sempat-sempat. Tak tahu zzz, keluar. Ataupun macam dia terlalu, um, biasanya dia akan ambil masa tau. Tanah tu akan dia akan pergi ke sini, ke sana-ke sana. Ke sana. Lepas tu dia turun. Air tu normal. Ini yang kalau kita siram betul-betul keluar, siram betul keluar. Uh, itu tandanya dia dah pot bound eh? ataupun uh, akar dia terlalu mampat dekat dalam pasu dia penuh dah, media dah kurang dah. Tinggal ah, akar je, akar je yang dah mau ber dah berselirat-selirat dalam tu. Uh, itu kena ganti ya. Eh? And then akar tumbuhan dah keluar, daripada pastikan kan bawah tu lubang. Kan ada tiga lubang tu saliran. Uh, akar dah terjengul keluar. Uh, bila dia dah terjengul keluar ke sini ke sana Uh, maka gantilah Lepas uh, tu tuan-tuan dan perempuan Okay Okay uh, Ramai juga yang tanya saya Berkenaan hormon Ransam pertumbuhan tanaman dengan hormon uh, Kita kena kenal pastilah Apa hormon yang ada Sebab kat pasaran ni banyak uh, Then kalau kita nak buat Kita buat jadual penyemburan hormon Berapa kerap nak sembuh Lepas kita buat bancuhan hormon dengan betul dan semburan hormon dan juga kita kena record aktiviti penyemburan Okey, seperti video yang pertama sekali Ehsan daripada impian Travel, uh, apa, training tadi uh, Record adalah satu benda yang kalau kita nak menanam secara komersial haruslah ditekankan Kalau kita sekadar macam suka-suka kat depan pun boleh juga tak ada masalah Kita boleh uh, simpan record bila tarikh kita sampai Bila tarikh kita baja? Berapa kerap kita baja? Berapa kerap oh, kalau kita buat jadual kan? Kalau macam kadang-kadang uh, apa Ibu-ibu, ayah-ayah yang dah bersara kan Banyak masa kita boleh uh, gunakan uh, Record, boleh create record Lepas tu okey, oh kita boleh letik jadual Okey dah baja minggu ni Oh dah baja lagi dua minggu uh, Dah baja lagi dua minggu So that kita tak lupa Dan kita kadang-kadang uh, sebabnya Kita macam pokok kita nak makan kan? si Kita siram hari-hari kadang-kadang kita lupa nak bagi baja uh, Okey? So, kita uh, buat rekod. That way kita boleh tengok hari apa kita punya pokok uh, lepas kita baja tu tumbuh buah pertama. Uh, hari apa yang dia uh, apa uh, dia develop uh, buah dia semakin besar, uh, bila kita tuai dan sebagainya. So, kita boleh tengok. Kalau commercial lagi kena buat benda ni ya. Eh, sebab kita nak tengok how, how cepat, berapa lambat, berapa cepat. Uh, jadi, rekod juga adalah satu maintenance yang penting. Uh, okay. Okey, apa fungsi hormon? Uh, hormon ni, kalau baju ni, kita uh, uh, analoginya macam makanan kita uh, Kalau hormon ni macam vitamin lah pada pupuk uh, Dia macam enhance lagi. Uh, dia tak pen, dia tak wajib tapi kalau ada pun okey uh, macam itulah uh, Menggalakkan proses perkembangan biji, perkembangan kuncik bunga Lepas tu merangsang penutupan stomata bila mana air kurang Uh, dia akan uh, mempertahankan dormansi ataupun dia tak cepat hilang air uh, Menggalak bila hari panas tu dia tutup mata dia okay? Dia tak cepat uh, hilang air itu terserap ke udara Menggalakkan proses pematangan buah Merangsang pertumbuhan akar Merangsang pertumbuhan daun dan bunga. Okey, uh, ini contoh-contoh yang ada di pasaran, uh, ada macam-macam jenis. Uh, uh, ada yang tuan-tuan, ada yang buat sendiri, uh, ada yang eksperimentasi. Kalau tuan-tuan dan perempuan rajin cakap dengan nursery owner, orang-orang yang di nursery ataupun orang-orang yang memang menanam tanaman komuniti bandar, macam-macam eksperimen. Saya cukup seronok kalau jumpa uh, apa ayah ayah dan ibu-ibu, uh, pakcik, makcik yang menanam secara aktif. Uh, mereka banyak share dia orang guna hormon uh, secara natural Ada yang guna yakut dengan kulit telur Ada yang guna uh, cukur kayu, cukur kayu famous lah kan uh, Dan kebanyakannya uh, nak try to go as organic as possible lah uh, Jadi uh, macam-macam tonik to to dan hormon boleh juga digunakan uh, Untuk menggalakkan lagi, contoh yang saya sendiri guna Contohnya seradix, eh, uh, ini widely used uh, ataupun banyak digunakan ni pakuti ah untuk keratan rooting powder ah di mana bila kita dah buat keratan tu kita um, celupkan dia di dalam seradix dia dalam bentuk serpuk. So, bila kita dah celup, then baru kita masukkan dalam media untuk keratan itu tumbuh. Jadi, dia laju sikitlah. Uh, uh, Student-student saya pun ada juga buat uh, eksperimentasi berkaitan dengan uh, kelajuan uh, pengeluaran akar baru selepas kita gunakan uh, seradix ataupun tidak. Uh, macam tu. So, memang terbukti lah mereka lebih baiklah. Ada juga brand MAPA, okay, IVA Root Mode. Uh, dan juga pelan hormon ada yang max BGR untuk uh, nenas uh, Kenapa? Sebabnya kita nak nenas tu tumbuh dengan seragam So that kita kalau orang sebabnya nenas nak habiskan dia banyak citra kan Sebab dia punya tanaman dia berdiri Jadi biar dia uh, tumbuh dan hidup sekata Jadi hormon ni bantulah uh, Mostly penggalak akal lah uh, kebanyakannya okay? Ada juga yang gabungkan baja dan hormon uh, Bagi saya uh, lebih selamat kalau gunakan budget sahajalah Tapi kalau hormon tu nak dicuba boleh Tapi jangan cuba pada seluruh pokok lah My advice is uh, cubalah perlahan-lahan Cubalah satu dua pokok dulu Kalau tidak nanti kalau Diba-tiba dia backfire ke, pokok melecur ke Terlalu cepat ke, uh, terlalu you know Macam-macam uh, kejadian boleh berlaku Jadi eksperimen dulu, jangan terus yakin-yakin Dan guna uh, pada semua pokok ya Okey, yang seterusnya adalah maintenance kita buat pendebukaan berbantu aa, Kalau orang yang tanam pokok-pokok buah-buahan seperti rock melon, pokok timun kan aa, Pokok aa, yang jenis aa, family itu aa, Kita, aa, and especially kalau kita tanam di bawah struktur lindungan hujan Lepas tu kita tutup pula tepi dia dengan nek Maka aa, pendebunga yang natural tak akan datang Iaitu biasanya seranggalah So kita kena lah buat manual pollination. Manual ni aa, atau assisted kan, ya, pendebungan berbantu. So kita kena kenal pasti tanaman kita, tentukan tempoh masanya, biasanya dalam 20 ke 30 hari selepas dia aa, ditanam. kena pasti bahan dan peralatan pendebungaan. Lepas tu lakukan pendebungaan dan pantau hasil pendebungaan dan again recordkan. Okay, so saya ada video juga untuk ini tapi video ni berdurasi hanyalah tujuh saat. Ah jadi tuan-tuan dan puan-puan, uh, sorry 16 saat. Ah uh, ini teknik pendebungaan untuk rock melon. Uh, saya ke ulang video ni beberapa kali, 2 2 3 kali supaya sebab dia dia cepat jadi tuan-tuan dan puan boleh jari saw jari saw boleh nampak ya. Okay Buang. Bimbingan bersama. Ni pegang kat sini. Jangan tokau-tokau. 6 k je. 6 je. Itu uh, teknik Okay kita ulang lagi sekali Jangan risau Okay kita buang kelopak bunga jantan Okay kita bawakan bunga jantan Kepada bunga betina uh, Jangan tekan kot pot Macam uh, tuan ni cakap Okay kita kenakan dia di bahagian tengah, tengah ya Untuk reproduksi dia And kita biarkan dia terlekat di situ. Uh, Satu kali lagi Untuk yang mes Buang kelopak bunga jantan Bawakan kepada bunga betina dan, dan, Sikit-sikit saja, lekatkan dia dan dia akan kekal di situ aa, dan dia akan membentuk buah selepas itu aa, selepas benda bukaan itu berlaku okay? aa, Jadi ini sangatlah penting jika tidak ada pollinator dan selanjutnya kita akan buat uh, untuk uh, kita memastikan keberjayaan dan penghasilan buahlah. Tapi ini agak uh, labor heavy lah kalau kita tanam setakat 3, 4 pasu of uh, pokok ni okey lah. Tapi kalau tak, kita perlukan pekerja lebih ramai untuk melakukan manual pollination ni. Uh, okey. Alright. Uh, orang tanya saya juga, famous question. Bunga jantan yang mana? Bunga betina yang mana? Uh, ni bunga jantan. Bunga jantan macam ni. Okey, uh, Bunga bertina uh, Belakang dia ada receptacle Dan juga pudung yang agak besar eh. This is where Kita bawakan bunga ini Buang kelopaknya Dan bawa ke bunga betina. Kita boleh kenal pasti, kita boleh nampak beza dia uh, Bunga betina punya struktur Dan bunga jantan punya struktur uh, Dan kita bawa dia uh, Dekatkan uh, dan lekatkan Di bahagian tengah dan biarkan dia, dan Dia akan develop menjadi Buah raw Okey, okay, ini natural pollinator untuk pokok-pokok uh, uh, biasanya pokok-pokok kubilitasi ini, iaitu uh, lebah yang biasa lebah madu, lebah kelulut, uh, lebah tukang. Ada juga yang mengatakan uh, yang dari sharing-sharing yang saya dapat dari petani katanya uh, lebah kelulut menghasilkan buah rock melon yang lebih manis uh, ataupun buah melon yang lebih manis eh. Uh, tapi ini tidak dapat dikutikan lagi. Tuan-tuan perempuan kita tak tahu. Um, dia lebih manis berlebar madu atau lebar tukang Masih dalam kanjian lah Tapi inilah natural pollinator-nya Mereka lah yang melakukan pendebungaan Kalau tak kita kena buat Okay Alright, lepas kita dah terhasil buah Kita kena sampulkan buah dan bunga Okay, kita kena kenal pasti Jenis tanaman, tentukan tempoh masa dia dari ready ke buah dah besar mana Biasanya buah kalau dia start Macam besar sebiji telur tu Dah boleh start sampulkan Okay Kena pasti bahan dan peralatannya, lakukan kerja menyampul buah dan bunga, lakukan penandaan, uh, tulis tarikh dekat tempat kita uh, kita sampulkan tu dan pantau hasil dan rekodkan. Again, kot. Okey, kebiasaannya uh, membalut adalah untuk tanaman buah-buahan, uh, menutup atau membalut putih atau buah yang masih kecil. Tujuan dia, kita tak nak buah uh, diserang serangga, per, diserang perosak dan juga kulat. Uh, Uh, mengekalkan bentuk buah dan juga mengurangkan risiko kerosakan Okay, biasanya pakai surat kabar ada yang pakai tali uh, rafia yang dijalinkan rapat-rapat macam -rapat. uh, lima bali tu kadang-kadang diorang buat macam tu uh, tapi kebanyakannya guna surat kabar lah lebih breathable sebenarnya uh, So, kena cepat-cepat kalau tidak nanti nanti lalat buah punya uh, dia akan bertelur kat dalam tu dan dia akan merosakkan surut-surut uh, buah hmm. Okay Uh, ini antara perangkat lalat buah uh, Lalat yang kita banyak digunakan juga uh, Di tanaman-tanaman kita, kita boleh beli kat kedai-kedai pertanian uh, Ini pun berkesan juga saya rasa uh, Untuk digunakan Even untuk kita punya yang kecil Di hadapan atau belakang rumah Okay, kawalan rumpai sedikit eh? uh, Nanti kita akan ada topik lain Untuk minggu-minggu uh, seterusnya siri-siri seterusnya uh, Kawalan rumpai fokus untuk rumpai sahaja Aa, yang itu lagi best lah, aa, saya hanya bagi tahu sebab dia sebahagian daripada penyelenggaraan Okay, so kawalan rumpai kita kena kena pasti jenis rumpai yang ada Dapatkan peralatan dan bahan kawalan rumpai Kita kena calibrate, aa, apa dia punya berapa banyak nak guna, kena, jumlahnya kena betul aa, Lakukan kerja kawalan secara cultural, mekanikal atau kimia Dan pantau hasil keperkesanan dan rekod bila kita, berapa kerap kita buat kawalan rumpai secara kultur kita gunakan manual dan sungkupan kalau secara kimia kita gunakan racun uh, herbisidlah atau racun herba yang famous uh, dekat pasaran di Malaysia ni Basta uh, siapa yang biasa beli ni dia tahulah Basta Kempas Starang Roundup Can Up Ally dan Buffrost uh, so sifat racun ni dia ada bahan aktif uh, dan uh, dia akan attack kepada kita punya rumput uh, hasilnya boleh dilihat Uh, dalam masa beberapa minggu selepas menyembuh uh, bagaimanapun walaupun bagaimanapun uh, kita nak kena tahu yang dia musnahkan rumput itu tapi dia tak jejaskan benihnya so dia akan bercambah lagi so dia kena ra uh, berkalalah a uh, nanti pakar rumput kita akan cerita tentang uh, bagaimana penjagaan uh, pengawalan rumput okey uh. Kalau uh, mulching tadi sungkupan kita boleh letak kuku fiber Ataupun manual cabut sendiri kalau sikit-sikit takpelah -sikit Kalau ladang macam penat pula lah kan Tapi kalau sikit-sikit kita cepat-cepat cabut uh, Ataupun pakai sungkupan ya uh, Inilah basta, roundup, tarang sebagai contoh uh, Kalau pergi kedai pertanian rajin-rajin lah tengok benda-benda ni Okay, pembajaan juga akan ada pakar membaja Next week kita ada baja kimia Next week satu uh, next month baja kimia dan baja organik uh, Dari Dr. Eliza dan Dr. Elisa. Aa, jadi itu nanti kan tuan-tuan dan perempuan eh? Membaja tanaman kita kena kena pasti Saya aa, intro sikit lah Perbajaan pun part of maintenance aa, Kita kena tahu baja tu apa Kaedah baja macam mana nak buat Dapatkan bahan dan peralatan yang betul Aa, berapa kerap you nak baja dan sebagainya aa, Itu semua umur berapa jangan baja waktu dia kecil-kecil ah waktu orang macam oh nak bagi dia cepat besar kecil-kecil baby-baby lagi dah bubuh baja udah uh, meleju tak boleh juga ah jadi kena tahu bila nak start ya eh? okey baja jenis baja ada baja granul NPK ni biasa tengok eh 15 15 15 ah 12 12 17 2 ada juga baja organik ah ni biasa tak kambing tak ayam dan sebagainya eh? Okay liquid fertilizer mudah larut dalam air Aa, Kita siram dekat atas daun Aa, Dan keberkesanannya agak terhad Sebab dia hanya mem memberikan micronutrient Sekarang cepat sebab dah nak habis masa Kita ada soalan lagi ini, kan? Aa, okay, lepas ni kan Okey, lepas tu Um, uh, kalau NPK 15 15 ni adalah untuk tumbesaran uh, vegetatif ke dia membesar dan 22 7 2 ni biasanya adalah untuk uh, uh, bila dia dah ada keluar putik buah dan uh, sorry bila dia dah berbunga dan berbuah. Sat so, kita nak bagi dia extra K. So NPK adalah 15 N 15 P 15 K. So 12 12 17 2 tu adalah 12 N 12 P Uh, dan 17K uh, K tu kena tinggi bila dia dah nak start uh, Berbuah uh, So kita kena supply uh, extra K That's why kita tukar jenis baja kita eh? Dua tu adalah unsur surih Ataupun trace element Dia kecil micronutrient okay. uh, Kalau liquid fertilizer Mostly micronutrient Biasanya contohnya adalah Wellpro Biasanya macam pokok-pokok -pok bunga Macam orchid Semua kita boleh pakai baja baju uh, Ah uh, Sorry uh, baja uh, liquid lah Lepas tu uh, baju serbuk perlu disebarkan dan dicampurkan dalam media uh, Contohnya malam ni biasanya uh, baju buah-buahan uh, Dia akan korek, kalau tuan-tuan dan pernah tengok uh, ladang-ladang kuah, dia ada, dia akan korek dekat canopy Macam kalau saiz pokok tu satu meter, uh, sorry Dua meter dan kiri kanan, uh, bawah daun yang dua meter tu Dia akan korek lubang dia akan masukkan baju uh, Itu biasanya dia akan masukkan baju serbuk lah sebab dia akan um, uh, diambil mengikut keperluan pokok dan uh, juga kita ada slow release fertilizer ataupun yang dilepaskan secara perlahan-lahan, nutrien dikeluarkan sedikit demi sedikit mengikut keperluan pertumbuhan dan tanaman hiasan famously guna slow release ini uh, ni pun banyak shopping pun ada jual eh? saya tak promote tapi ada boleh cari kat situ ok oleh right, fertigasi juga famous ah uh, ni ada topik yang on its own juga fertigasi uh, tu nantikan juga banyak ni siri Jabatan Sains Talaman kita banyak pakar uh, so kita akan uh, apa uh, uh, share dengan tuan-tuan dan puan macam-macam uh, kepakaran uh, yang kita ada Okay fertigasi berasal dari perkataan fertigation atau fertilizer plus irrigation that's how it gets its name uh, pembajaan campur-campur airkan so kita bancuh baja dekat dalam air Baja terlarut dialirkan melalui Sistem pengairan titis Titis ataupun drip sistem Nampak tak yang macam Tiup warna hitam masuk kat dalam pokok tu kan Ataupun aa, pipe yang straight tu Dia keluarkan titisan air okay, Sesuai untuk tanaman sayur dalam pasu aa, Ataupun polybag ataupun di atas batas aa, Isu dia adalah kalau drip pen sumbat aa, Baja tu mengeras ke, dia mengering ke kat dalam tu Tak keluar air Maka pokok tu akan Layu Jadi kita kena Kalau kita pakai fertigation, One thing that we have to be aware of Kita kena always uh, tengok adalah Kita kena make sure Dia punya drip pan dia uh, Tak sumbat Kalau pokok tu macam nampak macam kering Semacam je uh, Check Check cepat-cepat uh, So kena observance sikit lah Kena kerap tengok lah Alright uh, So ini uh, Yang pengairan titis Untuk uh, Pokok strawberry uh, Dan ini contoh-contohnya lah Dari jarak dekat Okay So itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatian anda. Saya serahkan kepada uh, AJK Club Hati Culture untuk sesi soal jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih doktor di atas perkongsian yang sangat jelas dengan persembahan slide dan video yang menarik sebentar tadi. Uh, dari perkongsian tersebut, boleh saya katakan penyelenggaraan tanaman ini amat penting untuk memastikan tanaman sentiasa dalam keadaan baik dan ianya memerlukan teknik yang betul untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi hadirin betul. yang hadir pada hari ini amat beruntung kerana berpeluang untuk mendapat perkongsian yang amat bermanfaat. Okey baik Doktor, nampaknya kita ada persoalan yang berada di ruang komen. Jadi izinkan saya untuk uh, membaca beberapa soalan daripada Facebook live kami. Boleh InsyaAllah saya cuba ya, saya cuba. <laughs> Kita tunggu soalan sekejap eh? okay. Okay. Soalan pertama daripada dunia sementara Apakah hmm. faktor yang menyebabkan ketidakseragaman berlaku pada tanaman? Silakan Doktor okay. Terima kasih uh, uh, saudara-saudari dunia sementara okay. uh, Ketidakseragaman ni ada pelbagai faktor sebenarnya Kadang-kadang faktor uh, cahaya, pendedahan cahaya Kadang-kadang uh, lokasi yang kita lakukan itu, uh, yang kita letakkan tu kadang-kadang dia tidak mendapat, uh, apa? kan kita 12 jam cahaya kita kan. So kalau kedudukan dia tidak uh, seragam, maknanya dia tidak dapat jumlah cahaya yang sama, uh, maka ketidakseragaman akan mula berlaku. Uh, dan juga jumlah air yang kita bagi, uh, the basic needs uh, of a pokok, uh, a pokok tu punya keperluan asas sekiranya tidak diberikan secara seragam, secara sama banyak, baju ada yang sikit, ada uh, apa? Uh, banyak uh, ada yang macam terlebih, ada yang macam sepatutuh elok kalau baju jangan pakai tangan buat macam tu kan? Uh, pakailah sudu, pakailah pengira yang uh, apa kita asak pengukur yang standard supaya uh, dia punya hasil dia sama. Kita samakan je semua. Aa, okay Dan juga kedudukan tu kita plan Masa kita nak nak letak tanaman kita tu aa, Kalau dalam tanah lagi lah Kita kena tengok cahaya ni daripada aa, Dia aa, pagi kat mana Cahaya matahari pagi kat mana Cahaya matahari petang kat mana Cukup ke Jangan orang ni dapat cahaya matahari pagi aa, Yang belah sana dapat cahaya matahari petang aa, Sebab intensiti cahaya juga berbeza Okay Sebab cahaya petang dia jauh lebih intens. Sebab tu kadang-kadang pokok kalau cahaya petang boleh lecur. Tapi cahaya pagi adalah cahaya, cahaya yang lebih baik. Sebab dia uh, kalau secara saintifiknya begitu komplek untuk di-explain. Tapi lebih baiklah uh, dia dapat bilangan jumlah cahaya yang seragam. Okay. Uh, dan juga yang lainlah. Airnya sama. Uh, kita try untuk siram dengan uh, jumlah yang lebih kurang sama. Dan baju of course kita kena kawal. Uh, okay. Saya harap itu membantu... Menjawab soalan ya, eh sementara Okey baik terima kasih doktor uh, Rasa ni kita ada lagi satu soalan mm -mm. yeah. Okey daripada Esther Ng uh, Selamat pagi mm -hmm. Kenapa nak tinggalkan bunga jantan kat bunga betina Selepas manual pollination Okay, so sebenarnya proses polinasi ni adalah menggabungkan uh, bahagian, ialah uh, mak, eh, macam kita persenyawaan manusia, macam tu juga persenyawaan pokok So kita, uh, apa sebab pokok uh, yang perlu manual pollination ni adalah pokok monotious ataupun pokok yang ada single gender Dia tak ada reproduktif jantan dengan reproduktif betina dalam satu tempat So, dia diperlukan untuk digabungkan. Ah, that is why kita tinggalkan bunga jantan tu di situ supaya bahagian ah, reproduktif bunga jantan akan pergi kepada bahagian reproduktif bunga betina ah, to simplify untuk penerangan ini kan. Uh, dan selepas mereka bergabung uh, Dan juga barulah buah boleh terbentuk uh, So that is why kita kena bawa bunga jantan tu kepada bunga petina Sebab bunga petina tu kan Kalau kita tengok struktur dia Belakang tu kan dia gemuk kan Dia ada pudung tu kan Receptacle tu So that receptacle tu will grow into the fruit uh, Dia akan membesar menjadi fruit eh Esther So that is why kita kena tinggalkan bunga itu di situ Dan kalau kita bawa kita tak tinggalkan, kita buang je Kemungkinan bahagian reproduktif yang kita nak Pendembukaan yang proses tu tak complete Dah jatuh uh, So kita, that's why kita Make sure kita tekan sikit And kita biarkan dia uh, So that it will complete The whole reproduk, reproductive cycle uh, Okay? Boleh ya? So saya harap uh, itu juga menjawab uh, That's why kita kena tinggalkan Kalau tidak ni tak complete lah prosesnya uh, Esther Thank you for the question Okey, terima kasih doktor. Kita insya-Allah ada soalan terakhir. Ah, um, okey boleh. Ha, insya-Allah ada soalan terakhir. Okey, daripada Abawiyah ya Salih, Dr. Hmm. Sarah boleh beri pencerahan tentang masa bila kita boleh membuat pendebungaan, pagi atau petang? Terima kasih okay. uh, Terima kasih Puan Abawiyah uh, Saya rasa ini kita punya apa uh, penonton setia ni uh, Minggu lepas kita nampak Puan Abawiyah Terima kasih menyokong kita Puan Alright, um, So kalau da dari segi teorinya Tak adalah uh, masa yang macam siram tadi Kita ada teori dia kan Kita kena siram pagi uh, Sebab kita nak matahari Mengeringkan tanah kita Supaya dia tidak terlalu lembab dan sebagainya. Tapi kalau untuk penembukaan Uh, saya tak tahu, mungkin saya tak bercakap uh, dari pengalaman yang luas tapi saya rasa uh, pendebungaan ini uh, tidaklah ada limited time uh, pagi atau petang. dia yeah. Anytime pun boleh buat pada pendapat saya lah. Mungkin saya salah uh, tapi uh, sepengetahuan saya, pendebungaan uh, boleh dibuat pada bila-bila masa. Boleh pagi, boleh petang, uh, macam tu. So uh, as long as kita lakukan pendebungaan tu dengan komplit uh, dan di waktu yang tepat. Lebih penting lagi adalah bila nak buat. masuk bila tu uh, dia how old, berapa tua, berapa umur pokok tu yang kita nak buat tu. Bila dia bersedia untuk dia debungakan. Macam tu. Okay. Uh, so jangan risaukan. Boleh je. Dia debungakan pagi atau petang. Tapi kalau ada pakar-pakar yang rasa dan nak betulkan saya, saya silakan. Uh, sebab setahu saya boleh je. Dia pun pagi ke petang. Tapi kita suka buat aktiviti pertanian ni pagi sebab waktu tu lah dia paling aktif. Pokok pun tengah buat makanan. Nah, sebab bila malam, pokok rehat kan? Berlaku banyak petukaran gas dan sebagainya. So, that's why petang tu kita jarang nak buat apa-apa sangat uh, aktiviti pertanian lah. Uh, terutama dalam segi farming lah. Uh, okay? So, uh, saya harap Puan Abiyah-Abiah uh, boleh uh, terima jawapan saya. <laughs> okay, Doreen. Thank you very much. Okay. Baik, Terima kasih Doktor memberi penjelasan yang jelas Daripada persoalan penonton kita Okey, um, Terima kasih sekali lagi kepada Doktor Sarah Kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi ilmu Berkaitan kaedah penyelenggaraan tanamai Diharap para penonton mendapat banyak pengisian baru Daripada perkongsian sebentar tadi Baik, Para penonton diingatkan untuk mengisi borang isi jel Dan maklum balas melalui link yang disediakan di ruangan komen Selain itu juga para hadirin anda digalakkan untuk berkongsi link siaran langsung Facebook dan menyukai siaran ini dengan menekan butang share dan like di Facebook anda. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya sesi soal jawab, maka berakhirlah webinar Kebun Bandar Siri Kedua Penyelenggaraan Tanaman. Diharapkan ilmu-ilmu dan info-info yang telah disurahkan dapat dalam webinar ini dapat memberi manfaat kepada semua penonton dan peserta webinar ini dalam kehidupan seharian. Namun begitu, siri ini tidak terhenti di sini kerana kita akan ada webinar Kebun Bandar Siri ketiga dengan tajuk Pembajaan Pokok Baja Kimia pada 4 Disember 2021 oleh Dr. Nor Eliza Tajidin. Maka jangan ketinggalan. Akhir kata, saya dan ahli jawatan kuasa webinar ini ingin menyusun sepuluh jari jika ada kekurangan dan kelemahan dalam webinar ini. Saya akhiri dengan serangkap pantun. Jumpa dulang penuh belian rupanya mimpi di awal pagi. Selamat pulang hadirin sekalian panjang umur bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.